Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So video ni just sharp je, pendek je, short je aku nak buat video ni. Aku just nak bagi tahu siapa yang duduk dekat area Johor Baru ataupun sekitar dengan Johor. Aku nak korang kalau korang nak teringin nak rasa satu minuman yang viral iaitu air uh, tembikai Dubai. Korang boleh pergi dekat Bazar Ramadan yang aku akan letak kat dalam screen video ni dekat lagi dan aku akan letak link um, location dekat dalam description nanti. So korang boleh pergi kat situ, korang boleh serbu gerai tu Gerai dia aku tak ingat dulu berapa Yang pasti memang itu terbikirkan dia memang terbaik either. Aku just nak promote uh, Kalau korang teringin nak rasa, korang boleh pergi Check out dia situ Baik, let's keep on space Bye bye Ini Bazar Ramadan Desa Cemelang. Ah peniaga Encik Ghazali. Yeah. Abang Zali kita dia jual air tembikai Dubai specialnya. Air tembikai saja. apa kelebihan dia bang? kelebihan dia bang kita jual isi tembikai bang. Kita isi dia jual ais batu bang Ais tembikai ais tak ada ya. Tak ada bang. Alright. Airnya mantul. Tak ada air batu. Air batu dia besar-besar. Ketul-ketul. Tengok ah, tu. Ha. Tak ada pecah-pecah. Okay. Okay, Emang kita originalnya kita. dari Dubai. Mari. Tahniah, Abang.